Halo semuanya, ketemu lagi di channel Tahu Gak. Presiden ke-7 kita, Bapak Jokowi, mempunyai segudang cerita. Salah satunya yang menjadi sorotan warganet dan wartawan adalah aksi lucu dan polos Bapak Jokowi dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Berikut 10 aksi lucu dan polos Presiden Jokowi yang pernah tertangkap kamera. Simak ulasannya hanya di channel Tahu ga. Jangan lupa subscribe dulu ya guys. Yang pertama kode kodian rambut. Uh, bayangkan ada 4 Nah, tadi Pak rambutnya dibetulkan Berulang kali, Ibu Iryana mencoba memberi kode bahwa rambut depan suaminya tak rapi. Ibu Iryana memberi kode ke suami dengan cara mencontohkan merapikan rambut didahi beberapa kali. Namun, Pak Jokowi tidak menanggapi hal tersebut. Akhirnya, Ibu Iryana memerintahkan pas pampres sebagai penghubung untuk memberitahu Pak Jokowi. Langsung mengeriskannya dengan secara kertas. Asal jangan kode ini ya gan. Dua, Ibu Iryana Cubi Jokowi Dalam sebuah wawancara bersama wartawan, Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dengan humor. Ketika ditanya soal penampilannya yang deso, Jokowi menjawab karena dia tertular Iryana yang juga deso. Mendengar itu, Iriana mencubit pinggangnya tapi sambil tertawa. Buat lo, Pak, Untuk Iriana sampai menjadikan. Tuh, Dulu apa? Sederhana dan besok banget itu. Tidak, tidak, tidak, Saya dari tidak, dalam vlog Kaisang yang membahas pernikahan Khae yang beberapa kali Ibu Riana berada di belakang Kaisang dan ikut membahas percakapan mereka, termasuk saat Khae ditanya soal lokasi bulan madu. Aku melu, jawab Ibu Irina sambil berjalan di belakang. Iriana disambut tawa Kaisang, Khae dan Budi. Apa kan mungkin medan? Bukan, ibu. aku melu. <tort> <tort> Pak terang bulan. Eh? 4. Oh, oh, ya. Jokowi mengendap di belakang wartawan Aksi lucu berikutnya, Pak Jokowi sendiri yang mengendap menuju ke belakang para wartawan yang sedang melipatkan konferensi pers tentang pernikahan kayang Tidak ada anggota keluarga Jokowi yang sadar kalau Jokowi berada di belakang kerumunan para wartawan Baru akhirnya, ketika salah satu wartawan berbalik malah menyohoti Jokowi. Iryana pun kelihatan bingung dan tertawa melihat Jokowi malah berdiri di belakang para wartawan. <San> <San> 5. Jokowi dan rambut baru kaisang Bukannya mendapat pujian, soal rambut barunya Kaisang, Kaisang malah disindir habis-habisan. Jokowi malah menyebut gaya rambutnya mirip dengan batok kelapa. Cukuran kak cukuran batok, batok kelapa. Depannya mucerit, mucerit kayak gini ya. Tipe sini tebel, kayak batok kayak gini. Enam, adu panco. Kali ini Kaisang melakukan adu panco dengan sang bapak. Jokowi menantang Kaisang melakukan adu panco, meskipun dia mengakui badan Kaisang lebih besar. Kecil, tapi diaduk kuat juga berani. Tiga. Tiga. Aku sambil instagram juga bisa ini, Bapak. Tujuh. Jokowi belajar bahasa Ngapak. Ya, kali ini Pak Jokowi belajar bahasa Ngapak, tegal. Saat anak kecil ini berkata kencot, Pak Jokowi langsung tertawa. Uh, Nyok pencot." <tih> "Apa itu? Nyo? Nyo kencot. 8 ikan tongkol. Apa kalian masih ingat dengan fisil fisil satu ini? Ya, anak ini salah menyebutkan ikan yang harusnya ikan tongkol. Mau teri satu lagi. Ikan tongkol. 9 ikan indosia ya di sini sempat heboh karena peserta menyiapkan salah satu ikan yaitu ikan indosia ikan kerabo ikan kerabo bener bu bupati ya ikan kerabo indosia indosia sempat sempat sepuluh jokowi gendong gibran Jokowi menggendong Gibran usai siraman prosesi pernikahan Gibran di kediaman pribadinya di Solo. Jokowi terlihat menahan tawa sedangkan Gibran tertawa. Ya, itulah momen lucu Presiden Jokowi yang pernah tertangkap kamera. Meski tidak semua pihak menyukai aksi apa adanya dari sang Presiden ini, tidak ada salahnya melihat Jokowi dari sisi lain. Bahwa kita dipimpin seorang yang merah ya dan manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan ayo satu indonesiaku jaya selalu indonesia sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini ya guys dan tonton semua video di channel ini